Menurutmu, apa yang membuatmu bahagia? Apakah itu uang yang banyak? Atau mungkin, mobil yang mewah? Sangat mudah untuk berpikir bahwa hal-hal seperti pekerjaan yang lebih baik atau rumah yang besar dapat membuat kamu lebih bahagia. Banyak orang yang percaya bahwa jika mereka memenuhi keinginannya dalam hidup, maka mereka akan merasa puas. Memiliki tujuan yang ingin dicapai dan bekerja keras untuk meraihnya memang merupakan hal yang bagus, tetapi, kalau kebahagiaanmu hanya bergantung dengan pencapaian tujuan saja, kamu akan berakhir lebih sedih daripada bahagia. Daripada hanya berfokus untuk mendapatkan apa yang diinginkan, akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan kebahagiaan kalau kamu merelakan dan menyingkirkan hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya di dalam hidupmu. Jadi, inilah sepuluh hal yang harus kamu relakan agar hidupmu bahagia. Nomor satu, rasa bangga atau kesombongan yang berlebihan. Rasa bangga belum tentu merupakan sesuatu yang buruk. Itu dapat memberikanmu kepercayaan dan keyakinan diri, yang mana merupakan dua kualitas yang dapat membantumu menjalani kehidupan yang bahagia. Akan tetapi, rasa bangga juga dapat menyebabkan kamu terlalu pede, sehingga menyebabkan kamu menolak untuk mempelajari hal-hal baru. Jika rasa banggamu sudah kelewatan, itu dapat merusak hubungan pribadi dan kehidupan profesionalmu. Tidak jarang orang-orang membiarkan harga dirinya mencegah mereka untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kelalaian tersebut, baik itu masalah pekerjaan, atau pertengkaran dengan teman. Jadi, sangat penting untuk menjaga level rasa banggamu agar tetap rendah. Nomor 2 Perasaan Insecure Perasaan insecure tidak ada gunanya sama sekali. Kondisi tersebut seringkali muncul dari penilaian atau kritik terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga menyebabkan ketidakbahagiaan kronis, serta menjadi beban bagi hidupmu. Selama kamu menjadi versi dirimu yang paling jujur dan otentik, tidak ada yang berhak menghakimi, termasuk kamu sendiri. Tidak ada yang salah dengan menjalani hidup sebagaimana yang kamu inginkan. Keraguan pada diri sendiri adalah sesuatu yang ada di benakmu dan kamu selalu bisa menghilangkannya. Ingatlah bahwa teman dan keluargamu mencintaimu apa adanya, jadi, jika kamu meragukan rasa hormat, atau kasih sayang mereka, kamu akan merugikan diri sendiri dan juga mereka yang tulus mencintaimu. Nomor 3 Orang-orang Toksik Akan selalu ada orang-orang toksik dimanapun kita berada, tetapi mereka tidak perlu hadir di dalam hidupmu. Meskipun mudah untuk memberikan energi emosional dan perhatian kepada orang yang kamu benci, merelakan keterikatan negatif ini akan mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaanmu secara keseluruhan. Bayangkan akan menjadi seberapa baiknya hidupmu jika kamu mengubah semua energi negatif yang diberikan kepada musuhmu menjadi energi positif yang diberikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Sudah pasti, hidupmu tentunya akan penuh pengalaman dan emosi positif dengan dikelilingi mereka yang benar-benar berarti di dalam hidupmu. Menyingkirkan orang-orang toksik di dalam hidup akan memberikan lebih banyak ruang untuk kebahagiaan. Nomor 4 Pekerjaan Yang Buruk Memilih pekerjaan yang tidak menyenangkan adalah hal yang sangat umum terjadi, terutama ketika pasar lowongan kerja sedang berada di dalam kondisi yang tidak baik saat ini. Mencari pekerjaan merupakan sebuah tantangan besar, dan terkadang kamu terpaksa harus menerima pekerjaan apapun yang ditawarkan. Akan tetapi, ingatlah kalau kamu tidak harus menetap pada karir tersebut selamanya. Jika kamu membenci pekerjaanmu saat ini dan melihat lowongan lain yang menarik perhatianmu, maka tidak ada alasan untuk tidak melamar profesi tersebut. Tidak peduli apakah pekerjaan yang kamu lakukan itu membosankan, melelahkan mental, atau kamu merasa tidak tahan, kamu bisa mempertimbangkan mengubah karir untuk meningkatkan kebahagiaanmu. Ingatlah bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan maka dari itu, meskipun kamu dibayar dengan gaji yang memuaskan, kamu tidak akan bisa mendapatkan kembali waktu yang telah kamu berikan untuk pekerjaan yang dibenci. Berada di dalam situasi ini, kamu akan merasa lebih bahagia jika kamu meninggalkan pekerjaanmu saat ini dan menggantinya dengan yang baru. Nomor 5 Kecanduanmu. Ketika membicarakan tentang kecanduan, hal pertama yang mungkin terlintas di kepalamu adalah rokok, alkohol atau narkoba. Tetapi, perlu diketahui bahwa kecanduan memiliki banyak wujud dan tidak terbatas oleh tiga hal itu saja. Kamu bisa saja kecanduan hal yang sedikit tidak umum seperti bermain game, suka melibatkan diri dengan drama, mengonsumsi gula berlebihan, atau bahkan menjalin hubungan yang toksik dengan orang lain. Tidak peduli seberapa butuhnya kamu akan adiksi-adiksi tersebut, mereka akan selalu menjadi penghalang bagi kebahagiaanmu. Rasa candu menciptakan nafsu yang tidak pernah terpenuhi dan hanya akan mengarah pada siklus ketidakpuasan yang pada akhirnya menghambat kebahagiaanmu. Selain itu, hal tersebut juga dapat menguras energi dari semua aspek lain dalam hidupmu seperti hobi, hubungan dengan orang lain, dan perawatan diri memulihkan diri dari kecanduanmu adalah perjalanan panjang dan juga akan menjadi sangat sulit. Itu bisa menjadi pengalaman yang paling menantang, tetapi paling menguntungkan untuk dirimu. Jadi, jika kamu ingin menjadi lebih bahagia, pikirkanlah cara untuk menghentikan kecanduanmu akan sesuatu yang negatif. Nomor enam mempercayai kalau hari-hari terbaik dalam hidupmu hanya ada di masa lalu. Ketika kamu masih muda atau sekarang sedang menjalani masa muda, Pastinya kamu sering mendengar orang yang lebih tua mengatakan kalau kamu sekarang sedang menjalani masa-masa terbaik di dalam hidupmu. Akan tetapi, meskipun itu mungkin benar bagi mereka, belum tentu itu juga berlaku untukmu. Saat hal-hal besar atau menyenangkan terjadi di dalam hidupmu, wajar saja jika kamu merasa bosan atau kecewa dengan peristiwa atau kejadian yang datang selanjutnya. Misalnya, saat kamu pergi rekreasi ke suatu tempat wisata, semuanya pasti terasa sangat menyenangkan. Akan tetapi, begitu liburan tersebut telah berakhir dan kamu kembali ke rutinitasmu sehari-hari, segala sesuatunya pasti terasa sangat semu dan membosankan. Mengambil contoh tadi, ingatlah bahwa waktu terbaik di dalam hidupmu tidak hanya ada di masa lalu dan kamu harus optimis kalau masih akan ada hari-hari terbaik yang menantimu di masa depan. Oleh karena itu, jika kamu ingin merasa bahagia, hilangkanlah kepercayaan bahwa masa depanmu tidak akan menjadi sebaik masa lalumu. Nomor 8 Kebohongan Beberapa individu biasanya berbohong untuk memanipulasi orang lain, tetapi kamu mungkin berbohong dengan cara yang sangat berbeda. Misalnya, saat kamu sebenarnya merasa tidak bahagia dengan kondisimu sekarang, kamu menipu diri sendiri serta orang lain dengan mengatakan yang sebaliknya. Tidak peduli kebohongan apapun yang sedang kamu sembunyikan, kamu bisa merelakan ketidakjujuran tersebut dengan cara memberitahu sahabat terdekatmu. Begitu rahasia tersebut terungkap, kebohongan tersebut akan memudar dan kamu akan merasa lega. Selain itu, kalau kamu selalu menganggap bahwa berbohong adalah keputusan yang terbaik untuk menghindarkanmu dari masalah, melakukan demikian dapat merusak hati nuranimu. Maka dari itu, relakan dan lepaskanlah seluruh kebohongan, dan mulai jalani hidupmu dengan memegang prinsip kejujuran untuk hidup yang lebih bahagia. Nomor 9 Membenci Diri Sendiri Perilaku membenci diri sendiri sangat mirip dengan perasaan insecure dan jika kamu sedang mengalami hal ini, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Hampir setiap orang pernah mengalami beberapa bentuk dari perasaan membenci diri sendiri seperti merasa tidak cukup atau tidak pantas untuk mendapatkan hal-hal baik dalam hidup. Perbuatan membenci diri sendiri ini biasanya timbul dari riwayat pelecehan, kekerasan atau dikucilkan oleh orang lain. Hubungan yang buruk, kegagalan serta pengalaman negatif juga dapat secara tidak langsung membuatmu percaya kalau ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Pada kenyataannya, setiap orang berhak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Ketahuilah bahwa membenci diri sendiri hanya akan menjatuhkan dirimu dan jika kamu membuat kesalahan, ingatlah kalau kamu bisa belajar dari kesalahan tersebut agar kedepannya tidak terulang lagi. Tidak ada gunanya memusuhi dirimu sendiri karena sebuah kesalahan kecil dan maka dari itu, mulai sekarang berhentilah melakukannya karena itu dapat menghambat kamu dalam menggapai kebahagiaan. Nomor 10 Zona Nyamanmu Mengetahui batasan pribadi dan berpegang teguh pada rutinitas yang memberikanmu kestabilan adalah kebiasaan sehat yang harus kamu praktikkan. Akan tetapi, penting juga untuk menyadari bahwa meninggalkan zona nyamanmu adalah hal yang sangat baik, meskipun kebanyakan orang seringkali tidak ingin melakukannya. Ingatlah bahwa jika kamu tidak pernah meninggalkan zona nyamanmu, kamu tidak akan bisa bertumbuh. Rasa ketidaknyamanan dan ketidaktahuan adalah pendorong terbaik untuk perkembangan dirimu. Meskipun pada awalnya kamu merasa tidak nyaman atau tidak familiar dengan situasi yang berbeda dari rutinitasmu, percayalah kalau hal tersebut bisa menguntungkanmu dalam jangka panjang. Pada akhirnya, zona nyamanmu akan semakin luas dan menyebabkan kamu menjadi sadar tentang apa yang mampu kamu capai serta bagaimana cara untuk meraihnya. Selain itu, keluar dari zona nyaman dapat membuat dirimu merasa tentram di dalam situasi yang benar-benar baru dan tidak familiar. Merelakan sesuatu pastinya bukanlah hal yang mudah. Terkadang itu membutuhkan proses panjang dan menantang yang memerlukan usaha berulang, serta kesadaran yang konstan. Ketika kamu gagal melepaskan sesuatu, mencoba lagi pasti terasa jauh lebih sulit. Tetapi, kamu pasti bisa dan kamu harus melakukannya, karena kebahagiaan dan kesejahteraanmu akan sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Apa pendapat dan pemikiranmu tentang video ini? Apakah ada sesuatu yang sulit kamu relakan di dalam hidupmu? Bagikan pemikiran kamu di kolom komentar di bawah video ini.